Assalamualaikum anak-anak Kali ini kita akan belajar pelajaran IPA dengan materi organ gerak, hewan, dan manusia Nah anak-anak kita tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak Kira-kira bergerak itu apa ya? Oke, bergerak itu adalah berpindah tempat atau berubah posisi Itulah dia Pengertian dari bergerak Kemudian Alat gerak hewan dan manusia Memiliki kesamaan Apa saja kira-kira kesamaannya itu Ibu akan jelaskan kesamaannya Yang pertama adalah Alat gerak pasif yang berupa tulang Yang kedua Alat gerak aktif yang berupa otot itulah dia kesamaan antara alat gerak hewan dan manusia Tahukah kalian mengapa tulang termasuk ke dalam alat gerak pasif kenapa ya oke akan ibu jelaskan tulang termasuk ke dalam alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri Sedangkan otot termasuk alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang dapat menggerakkan tulang-tulang tersebut menjadi bergerak Nah jadi tulang dan otot itu saling bekerja sama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari Oke pada video ibu kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai organ gerak pada hewan Nah, kita tahu bahwa hewan terbagi menjadi dua kelompok Yang pertama adalah hewan vertebrata Dan yang kedua adalah hewan invertebrata Ayo, kira-kira apa ya hewan vertebrata dan invertebrata Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang Sedangkan hewan, invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, kalian bisa mengamati kedua gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri ibu. Ada gambar di sebelah kanan ibu adalah gambar kelinci. Sedangkan gambar di sebelah kiri ibu adalah gambar ganteng. Kita tahu bahwa kedua hewan tersebut adalah termasuk ke dalam hewan vertebrata Karena mereka memiliki tulang belakang Ayo coba kita mati gerak pada kelinci dan gajah Nah kita tahu bahwa kedua hewan ini memiliki alat gerak berupa kaki Tetapi cara bergerak mereka berdua itu berbeda Kalau pada kelinci bergerak menggunakan kakinya untuk melompat Sedangkan pada gajah menggunakan kakinya untuk berjalan Itulah dia perbedaannya nah, Kemudian kalian bisa lihat lagi pada kedua gambar di samping kanan dan di samping kiri ibu Itu adalah gambar burung elang Sedangkan ini adalah ikan Kalau burung elang alat geraknya itu berupa sayap dengan cara terbang, sedangkan ikan, alat geraknya berupa sirip dengan cara berenang. Nah, kalian bisa tahu kan? Perbedaannya, itulah dia contoh-contoh pada hewan vertebrata. Sekarang, kita masuk ke dalam contoh hewan invertebrata. Nah, tadi hewan invertebrata, apa yo? Hewan invertebrata itu invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu adalah lalat nyamuk dan lebah kalian bisa lihat lagi gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri ibu adalah gambar cacing dan gambar siput nah kedua hewan tersebut bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke tanah itu termasuk ke dalam hewan invertebrata nah Ternyata kalian tahu enggak Selain bergerak menggunakan kaki Sayap Dan juga perut Ternyata juga ada hewan Invertebrata yang bergerak dengan Menggunakan tentakel loh Nah kira-kira Apa ya tentakel itu Nah tentakel itu adalah Organ yang bentuknya Memanjang dan fleksibel Itu adalah Yang dikatakan Tentakel contohnya Pertama, cumi-cumi, anemon laut, dan ubur-ubur. Itulah dia contoh dari hewan invertebrata. Demikian penjelasan dari Ibu tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, tunggu video Ibu selanjutnya. Ya, silahkan subscribe like, komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sampai berjumpa lagi